Sahabat IT News shows dimanapun kalian berada bertemu lagi nih bersama Min di channel Youtube Hilya TV Yang pasti yang memberikan informasi-informasi terhangat mengenai Ayu Ting Ting Nah ini dia cuplikan tayangan Ayah dan juga Ayu yang akan hadir besok di Trans 7 pukul delapan waktu Indonesia Barat jangan lupa ya besok pantengin TV jam 8 di Trans7 ada Ayah dan juga Ayu yang akan mengocok perut kita yang sedang berkunjung ke rumah Bunda Iis Dahlia dan juga akan ngacak-ngacak ke dapur Bunda sampai ngomel-ngomel nih ya Bunda Iisnya yang pastinya seru banget nih ya karena ada Ayah yang sangat kocak, hahaha. Oke sama-sama selain ada informasi mengenai tayangan Ayah dan juga Ayu spesial bersama dengan Iis Dahlia di sini juga Mimin mengikuti mempaksikan mengenai istri kedekatan Ayu Ting Ting dengan beberapa pria yang pernah dekat dan juga main film dengannya salah satunya ada pria tampan, min dan ada usi yang pernah bermain film bersama dengan Ayu Ting Ting di Maratabak Dienso, lihat rekam istri yang dilahirkan dan juga ditampakkan oleh Ayu dan juga sang pria sangat mempesona dan tak hanya dengan Mikdan, disini juga ada pesona dari jam yang memang sangat dekat dengan Ayu Tinting wah pesona-pesona ayu titik memang sangat luar biasa ya walaupun dekat dengan beberapa pria namun sampai hari ini belum ada yang nyantel di hatinya karena ayu memang salah satu sosok yang pemilih karena ingin mendapatkan suami yang terbaik rencam adalah salah satu pria yang pernah bermain film dan ada juga memiliki satu clip video bersamanya dan ini dia kehebohan ayu dan juga boy william yang akhir-akhir ini menghebohkan jagad bertelevisian karena keduanya sangat lengket dan juga sama-sama memiliki chemistry yang sangat luar biasa akhir-akhir ini dan baru kemarin mereka menayangkan video terbarunya yang sangat dekat dan juga makan bersama dan tak hanya itu Ayu Ting juga sudah mengandalkan Boy sejak lama kepada anak percintanya Bilkis Khumbaira Harlaza Nah, menurut sahabat semua, siapakah dari ketiga pria ini yang memiliki chemistry yang sangat dekat nih dengan Ayu Ting Ting Boy, ataukah atau Kahmikda? Dan informasi selanjutnya juga di sini ada video terbaru dari Ayu Ting Ting yang sekarang sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan yang sangat indah. Ayu Ting Ting hari ini ada di wisata agro bersama dengan Ayah Rojak dan juga Kaisara dan juga Duro Ronger Rustami untuk melakukan syuting Ayah dan juga Ayu. Episode terbaru untuk minggu depan. Lihat saja pemandangan-pemandangan yang sangat indah di agro yang memang menampilkan view yang sangat sangat luar biasa nyaman dan juga sangat asri. Dan di sini juga ITT mengajak kita semua nih untuk berkunjung ke wisata agro yang memang kualitasnya sangat luar biasa, adem nyaman, banyak banget nih air-air sungai yang tuh ya. Bagi semua semua nih yang penasaran seperti apa langsung aja nih ke wisata agro. Di sana pastinya akan ada jejak Ayo ah, ting, ting nih Dan inilah beberapa keseruan yang ada di sana bagi semua semua selamat penjelajah. Oke, okay, sahabat semua di sini juga ada kegiatan ITT yang mimpi sajikan dari story ITT yang pastinya no abar. Oke, okay, selamat semua, selamat menyaksikan. Semoga menghibur. mimi Nahiru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tete, sayur hello lagi nunggu kita <laughs> shooting, lagi nunggu supinya, lama banget. nunggu nunggu nunggu Ayu, halo. Lagi nunggu kita. Nunggu syutingnya lama <laughs> banget. Mau pengen liburan, buat healing enggak usah jauh-jauh. Langsung aja datang ke Agro Wisata Gunung Mas. Siap. Ini tempat lingkungannya keren banget, ada greeny ada air terjunnya, ada air sungai, penyenak banget loh. tenang, Aduh, dia cepat buat tempat keren, keren tempatnya. Buat yang mau lihat aku pakai masker wasahan yuk kita pantangin live ayo shoppingnya wasahan nanti langsung klik aja ya linknya ya cinggul kita maskeran bersama yuk dan ini kita nyampe itlah X Nikita Mirzani wow ini udah sampai teh kirimannya makasih tuh hot salted egg wow so yummy wow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 who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid